Nama kau siapa? Uh. Nama kau? Kok kau melototin aku? Nama kau siapa? kamu mau dibantik? Eh kok Assalamualaikum, back to my channel, channel. Channel di video kali ini, aku bikin video prank lihat diri sendiri di home TV yang part ketiga. Buat kalian yang belum nonton part satu dan part keduanya, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Agar kalian tahu kelucuan-kelucuan di video sebelumnya Oke jadi di video kali ini aku mohon maaf guys Tidak bisa tampil di layar monitor Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke aku hitung sampai 3 1, 2, 3 Udah belum? Kalau udah mari kita mulai videonya Ya teriak, teriak, teriak. Mati, Napa? Kecil DJ. I <laughs> don't <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bisa nahan apa guys? ya <laughs> <laughs> <laughs> berenung guys Terlanjut ya guys ya ya ya hahaha eh nunggu dia bilang dia bilang ini saya kamera ini Oke kita lanjut ya guys. Iya, anjay kamera guy. malu gue bangs. Cengah ini bingung dia bingung bingung udah jelas banget anjing ya ya woi youtuber guys Youtuber bang Ih NG kok bisa ketemu diri sendiri goblok <laughs> Ih Dia bingung guys Ya apa <laughs> goblok Goblok katanya <laughs> Ngata -ngata, Ngatain diri sendiri goblok Ih <laughs> kaget lo ketua ini bingung beneran atau dibuat-buat ya ekspresinya kayak beneran gitu loh gokil abis ya. wow. Sibinu ya. <teruan dan lalu> nama kau siapa? Arfan. Nama kau? Arfan. Kok melototin aku? Nama kau siapa? Arfan. Bener gak sih? Kau mau dibanting? Banting aja silahkan banting. Ikut eh ngikutin gaya aku dia ini, Aida. <teruatu> <teruatu> berkali kau frustasi dia guys mulai oh ya, frustasi dia